Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Salam sejahtera bagi kita semua bos. Nah, mungkin ini posisi masih di pinggiran kolam bos. Kali ini teman-teman pasti penasaran. Nah, ini saya pengisian air kolamnya di sini. Ini menggunakan pompa air listrik bos ya. Jadi bukan menggunakan pompa air diesel, tapi saya menggunakan pompa air listrik. Nah, teman-teman yang bisa lihat ini di gudang kecil. Nah, di gudang ini, nah ini, ini ada pompa airnya, Bos. Ini pompa airnya, pompa air listrik, merek Venesia, Bos. Nah, ini kotaknya, kota sahabat, alat tempat alat ini untuk tipenya. Ini Venesia pump tampilannya ini ini daya isapnya ini tiga dim bosku ya cuma daya dorongnya saya pakai yang empat supaya kalau kita ngisi air kolam yang paling ujung sana itu untuk daya dorongnya pompa air itu tidak berat jadi pengisian air kolam di sini itu menggunakan pompa air listrik bos. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok nggak pakai pompa air diesel bos ya? Apakah lebih atau bisa dikatakan lebih irit mana? Irit mana untuk pengisian air kolam itu menggunakan pompa air listrik atau pompa air diesel? Kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri itu lebih irit pakai pompa air listrik. Ya mungkin waktu pemasangan awalnya bos, pemasangan awal itu mahal. Saya pemasangan awalnya, yang pertama pasang listriknya dulu saya pasang listrik itu 2200 Watt terus tambah beli pompa air terus buat kotaknya itu gudang yang kecil itu, itu totalnya ini sekitar 10 juta ini untuk apa, pemasangan pompa air kolamnya ini ini kurang lebih sekitar 10 juta ini cuma nanti kita murahnya di setiap bulan bos setiap bulan saya peng pembayaran di PLN tool listriknya ini, pompa air ini ini hanya sekitar 250 ribuan kan murah setiap bulan sekitar 250 ribu itu sudah bisa ngisi ini banyak kolam di Dan nah, ini semua menggunakan pompa air listrik mungkin beratnya di waktu pemasangan awalnya ya Jadi pompa air yang saya pakai itu mereknya Perkenesia itu 3 dim, Bos ya. Itu harganya kurang lebih seka, sekarang sekitar 3 jutaan kalau gak salah ini. Kemarin teman saya habis beli itu sekitar 3 juta 200. Padahal dulu sekitar 3 jutaan. Ini saya pakai pompa air listrik dan daya dorongnya ini ini paralonnya buat keluarnya pipa keluarnya ini saya menggunakan 4 dim jadi tampilannya seperti ini itu enggak begitu deres ya airnya soalnya kan pompa apa untuk paralonnya saya menggunakan paralon besar harusnya kan 3 dim saya pakai yang 4 dim soalnya kan untuk pengisian yang jarak jauh yang di sana yang di ujung sana nanti Daya dorong pompa airnya untuk enggak berat, ya. Jadi, sebenarnya lebih aman pakai pompa air listrik bos ya. Daripada pompa diesel itu, yang pertama kan suaranya kan juga enggak terlalu kenceng. Suara dinamonya itu beda. Kalau diesel, diesel saya juga punya ada diesel. Ini, kalau kita menggunakan diesel, kan suaranya bisa mengelilingi lingkungan lebih ramah lingkungan kita kalau pakai listrik, ini. dan pompa air ini itu batnya sekitar 1.500 watt ya, Bos. 1.500 watt, jadi untuk pemasangan listriknya saya menggunakan dayanya 2.200 watt itu. Nah, mungkin teman-teman juga ingin tahu ya, berapa sih biayanya nanti pemasangan seperti itu pompa air seperti itu ini total dulu saya pemasangan itu sekitar habis 10 jutaan ya. pemasangan listrik pemilihan sanyo pengeborannya juga itu belum termasuk paralon ini paralon ini beda lagi kita aja bahas di luar paralon yang padem tadi ini yang bahas soal pemasangan pompa air listrik itu sekitar 10 jutaan ini. mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan Mungkin bisa jadi bahan bagi pemula untuk pengisian air kolomnya. Saran saya, lebih baik itu lebih hemat menggunakan pompa air listrik. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.